Halo selamat datang di teman curhat kamu bareng aku snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Nah di video kali ini kita masih bahas tentang tipe-tipe atau kayak kategori atau nama-nama hubungan based on Steinberg Triangel Love Theory itu ya yang pertama kali mau aku bahas di sini ya hubungannya. Hubungan cuma teman alias friendzone atau temenan aja. Oke, apa bagiannya? Yuk kita lihat. Jadi, komponen utama dari friendzone adalah liking di sini. Oke, okay. nah, this type of love is when the intimacy or liking component is present, but feelings of passion or commitment in the romantic sense are missing. Friendship, love can be the root. Of other forms of love, tapi pada dasarnya ah, di sini, tuh, kalau misalnya kita lihat ke triangle-nya, ya kan, ada intimacy di sini. Intimacy ada passion, sama ada commitment. Nah, kamu dan doi itu cuman pengen dekat aja, gitu. Gak ada nafsunya, gak ada keinginan untuk punya komitmennya, tapi cuman pengen deket aja. Makanya jatuhnya jadi friend zone atau so, cuma temen. Tapi di sini friendship love can be the root of other forms of love. Tapi memang pada dasarnya Dasar dari semua relationship Atau dasar dari hubungan interpersonal itu Mulainya dari si intimasi ini gitu Jadi sebenarnya Awalnya dari temenan Dari temenan bisa jadi Temen aja Bisa jadi pacar Bisa jadi selingkuhan Bisa jadi istri Bisa jadi mantan istri Tapi yang jelas posisinya kamu dan doi itu cuman deket aja gitu. Nah, jadi kesimpulannya friend itu komponennya komponen dari Sternbergnya itu set Sternberg gimana sih nulisnya teh lupa. Seteren Sternberg ya Allah baik Sternberg ini adalah liking gitu nah liking ini posisinya ada di intimasi aja aja gitu jadi yang namanya orang jadi kesimpulannya orang suka itu bawaannya pengen deket deket Pengen deket, pengen bareng, gitu kan, pengen terlibat, gitu. Yang jelas posisinya di sini kayak kita tertarik untuk melibatkan diri di kehidupan orang itu, gitu loh. Ingin melibatkan diri. Di kehidupan orang itu Nah orang itu ini macem-macem ya guys ya gitu. Orang itu ini bisa macem-macem Bisa jadi kakak atau adek Gitu kan bisa jadi ortu Atau bisa jadi gebetan Atau pasangan karena Sternberg ini sendiri bilang teorinya adalah general. But pada dasarnya mungkin bisa diterapkan di sebuah hubungan tapi basically general gitu. Jadi intinya sederhananya gini. Yang namanya liking itu adanya di intimacy gitu loh. Jadi intimacy ini indikator utamanya adalah liking. Orang suka indikator utamanya adalah dia pengen deket, pengen bareng, pengen terlibat, gitu kan. Pengen, misalnya pengen dianggap ada. Gitu kan. Pengen berperan dan segala macem. Itu liking. Dan kalau cuman ada intimasi doang, itu namanya liking. Dan...